Oke, okay, ini sering banget terjadi di youtubers-youtubers YouTubers, Walaupun udah besar Dan youtubers-youtubers mengulang Oke, okay, kita udah Buat video yang bermanfaat Dan cenderung video kita Itu bagus Oke, okay, bukan hanya kita aja ya Menganggap bagus ya, berdasarkan komen-komen Yang datang, itu memang mengatakan Bagus, tapi video kita sepi Oke, okay, jadi ada beberapa Faktor yang membuat video ini Sepi, oke okay, sebelum kita lanjut Gak ada salahnya untuk like dulu agar mudah kita memahami videonya dan selalu mendapatkan informasi yang terbaru dari aku. Oke, kita langsung step yang pertama. Nah, yang pertama ini ada namanya kita mempunyai video tapi tidak merubah yang namanya thumbnail. Apa itu thumbnail? Boleh cek di video aku selanjutnya ataupun dicek di video yang lainnya, tutorial tutor yang lainnya ya. Jadi kita harus perhatiin yang namanya thumbnail Thumbnail ini sesuatu hal yang namanya itu sampul depan Yang dapat kita modifikasi dengan keinginan kita Kalau kalian pengguna Android Bisa menggunakan dari Pixel Lab atau PicsArt. Itu salah satu yang cukup populer Ataupun yang ada di Play Store nih Kalau yang ada di Play Store itu ada cukup yang mudah ya Udah disidahkan berupa kayak template ataupun preset tinggal kita rubah aja. Jadi, usahakan thumbnail itu di-upgrade, dibuat semenarik mungkin, jadi tanpa membaca judul, mereka lihat thumbnail aja udah datang. Itu sesuatu hal yang cukup menguntungkan youtuber pemula. Ya, harus tahu step kedua, kurangnya yang namanya pencahayaan. Jadi, dalam sebuah video ini. Pastiin pencahayaan itu cukup penting Gue udah bahas pencahayaan itu di video yang ini Nah, di video ini gue udah jelaskan pencahayaan itu seberapa penting Baik tidaknya, kalau aku pribadi ini menggunakan pencahayaan yang tidak mahal Kalau kalian lihat Ya, kurang lebih kayak gini Ini menggunakan lampu yang ada di rumah Ataupun takut toko elektronik yang menyediakan lampu-lampu rumahan Tinggal gue modifikasi sedikit aja Udah jadi dapat pencahayaan gini Gak menggunakan lampu yang seperti Godox MPV, Apatur, dan sejenis-jenisnya Yang dimana range harganya itu 500000 ribu ke atas Membuat kantong kita jebol Jangan kayak gitu Kalau kalian masih pemula Nah, aku aja yang udah kayak gini Itu masih menggunakan lampu-lampu rumahan Kenapa itu? Karena ketika dia rusak ini masih bisa kita upgrade dengan barang yang murah. Jadi kalau misalnya ke Banting, mungkin ke Senggol, gue nggak takut karena ini bisa ganti dan harganya murah. Rent harganya itu kisaran Rp50.000 ya. Ya mungkin ada beberapa model tipe lampu yang agak naik dikit. Dan kalau kalian merek-merek yang mau agak murah, menekan budget, yaudah beli aja yang murah-murah sedikit. Atau yang kita bilang sekarang ini brand-brand aftermarket dari negara... Taipei atau Taiwan China kayak ada beberapa lampu yang gue nggak bisa sebut di mereknya karena gue nggak di endorse. <laughs> Jadi ini cukup murah itu gue tahu harganya tiga puluh ribuan gue pernah tes. cahaya juga powerhead sih, cuman sangat disayangkan usia pemakaiannya singkat banget. Jadi gue saranin nih cari range lampu yang harga 50 ribuan. Kalau dia LED cari yang watt itu kisaran 10 sampai 12 aja. Itu udah cukup. Dan belilah 3 lampu. Jadi ambil 3 sisi dan depan satu. Itu pencahayaannya jadi seperti ini. Bisa? Oke. Okay. Step yang kedua yang namanya mic. Mic mic mic mic mic mic mic. Dan gue juga udah buat videonya di video yang ini. Gue udah review berbagai jenis mic, res dari 15.000 sampai mic yang harganya 600.000 dan mic yang berasal sumber dari laptop itu memiliki kualitas yang berbeda-beda. Jadi kalau kita yang YouTubers pemula yang enggak ada salahnya menggunakan mic dari handset, tapi ya seperti itu. Kualitas saudara kita akan sedikit di bawah rata-rata. Jadi kalau kita yang udah mau upgrade dan yakin video kita ini emang bagus Gak ada salahnya upgrade mic kita Nah kalau aku pribadi sekarang ini Aku menggunakan mic darinya Razer Serien Mini Dan hasil suaranya seperti ini Kalau kalian mau tahu lebih jelasnya Tonton video yang gue bilang tadi di channel aku Itu nampak jelas suara suaranya Oke, webcam gue sendiri pun itu udah ada yang namanya mikrofonnya Mau dengar? asal dari mikrofon ini dari mikrofon ya gue cut dulu kita dengar ya sama-sama nah ini dari mic webcam gue suaranya gimana Ya kurang lebih seperti ini gue yakin mungkin suaranya bakalan pelan ya gue nggak denger pakai earphone lagi nih jadi gue nggak tahu suaranya tapi gue harap sih suaranya bagus ya karena gue menggunakan logitech C99992 Ya kurang lebih kayak gitu Inilah hasil suaranya Bakal berbeda dengan mic razor yang gue buat tadi Oke okay, ya nampak ya Jadi kualitas itu cukup memadai Ya nggak ada salahnya upgrade Upgrade ketika kita udah mendapatkan sesuatu hal yang benefit cukup bagus di video kita Tolong upgrade Oke okay, gue cut lagi Gue mau kembali ke mic gue yang tadi Oke, udah balik ke mic mercerian aku lagi tadi ya, -rager, mic razor aku tadi aku udah kembali Dan masuk ke step yang selanjutnya Oke, yang pertama namanya itu skill editing Jadi kalau youtubers itu diwajibkan mempelajarkan namanya editing Nah, editing ini bermacam ragam ya kawan-kawan Tinggal kita nih, kita user mana, kita pengguna mana, kita menggunakan laptop Atau pc, itu cenderung menggunakan yang namanya adobe primer Oke, okay, kita menggunakan Adobe Premiere Kenapa kita menggunakan hal yang seperti ini? Jadi, 1080p yang ada di software PC ataupun laptop Itu sangat berbeda ya kawan-kawan dengan yang ada di Android ataupun yang ada di iPhone Jadi apa bedanya? Ya, bedanya seperti EVS-nya atau kita menggunakan LUT untuk color grading Merubah sedikit cahaya, itu sangat berbeda kalau kalian yang menggunakan aplikasi di Android, ya, nggak masalah. Banyak juga kok yang udah sukses dari skill editing, kini master. Tapi kalian harus fokus belajar dan sudah banyak banget sumber-sumber yang bisa kalian pelajari channel-channel di YouTube. Ya, apa aja kalian boleh browsing. Gue nggak perlu promosi ini tuh karena mereka nggak pernah ingat aku. Oke, oke, oke, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut. lanjut ya. jadi usahakan yang dari Android. Pindah ke PC agar hasil kualitasnya baik Kenapa gitu? Karena kita ingin penonton itu merasa nyaman Nggak burik kalau bahasa kasarnya Ya, sedikit kasar Tapi emang itu nyatanya Lanjut, yang selanjutnya Itu tadi skill editing wajib dinaikin ya Yang selanjutnya ini adalah tata bicara Banyak banget youtuber semula Yang rata-rata Tata bicaranya seperti aku tadi Mandit, nah itu salah satunya Jadi jangan usahakan yang menggunakan Kayak e -e -e -e", Itu sedikit agak mengganggu Iya e Itu mengganggu ya Jadi usahakan tetap fokus Dan tahu apa Yang mau dibicarakan Gak ada salahnya, buat script yang kita tulis di tilpen atau kita udah ketik lalu kita print, kita tempelkan dekat kamera agar mudah membacanya dan tahu apa yang mau diucapkan dan gak ngeblank tiba-tiba itu tata bicara itu cukup penting ya kawan kawan ya kenapa gitu? karena kita ingin penonton kita ngerti dengan apa yang aku buat ataupun apa yang kita buat deh kenapa aku lagi kan itu salah juga gitu jadi pastikan tata bicaranya itu tertata dan udah dibuat scriptnya Agar mudah untuk berbicara depan kamera apa yang ingin kita bicarakan Oke, jika video ini bermanfaat, boleh dong lanjut ke softwarenya Dan aktifkan loncengnya agar dapat info-info yang terbaru Oke, segitu aja dari aku Sampai dijumpa di video aku yang selanjutnya